angger dewe nyoku wis urip iso ta'ayun iso urip iso melek asal mukmin mesti kesimpulane Alamu, alammu annallaha ala kulli syaiin wa qadir marekulo suwitraan sing syukure sawang anggo Allah bojowan iku anak ra nurut kowe lha wis bayangno urip paling pait anak ranurut nurut bojowani tanpa ra seneng wis Tetap kaya kutu seng <SILENCIO> seneng, <SILENCIO> baby baru kayak gue rib ngerti kutu Allah termasuk utro <SILENCIO> ngeplus nopo woi, tetap per roh. Aku sebutnya kaya Allah termasuk utro ngeplus matur mata terluar gusi masih woi, kalo aku loh, aku loh aples, aku ngeretas, aniku keresani. Sebenernya kalo aku ada hikmah yang tersembunyi. ngomong gampang kalau loh, wae, kok awali cewek, selesai nopo, wali Makhluk diantara sarate waliku, wongiku, iku ya jalul amru bina guna kita alamu. Anno boh alatul isya ingkotiru, anno boh kote aha topikul isya ingin ilma. Allah gabih urusan lingdunya orang karu karuan ini kwerok Ada mus profesor, doktor, pakar hukum, radytib presiden, anak buah wong dimau ensignur. Padahal ini profesor, doktor, ahli hukum, anak wong anak buah dimau ensignur. Yang butuh kiai ngaji 2000 orang anak kiai orang kiai anak butuh kiai ralim 1000 yeah. terus anak kiai rada di kiai ralatku malu 1000 orang anak IKEA 1000 orang anak anak IKEA 1000 orang anak IKEA 1000 orang anak IKEA 1000 orang anak IKEA 1000 orang anak IKEA 1000 orang anak orang anak orang anak kiai 1000 orang anak anak IKEA 1000 anak IKEA 1000 anak malah hmm. Hmm. Ya, kia, ya di ini aku mau luhur ya aku anak kia itu ya dimulit anak kia itu yang kia debutan dimana jungkel gobrok gobrok itu ya, rasa ngono pokoknya bukti Allah kuasa kadang anak pengusaha menarat, anak ibu rasu suge. kadang orang orang wayu untuk bujuwala ya Allah kuasa kayak tontonan orang ayu kue jaring mungganteng di bujuwala ya, itu ya Allah kuasa kodohai ni wajah rasa kecangkeman ya tanah zarul amruh per guna gunnari taala muka perusan ti wala walik bin kirah an nafa ala kulli syaiin. Ya bolo takfir walim di murid rajelas. kekuasaan Allah. Orang kok pepe wong alim itu di murid jelas. Isa wae wong alim di murid ora jelas. Wis macen apa puasa, ora usah piye tenang wae nak pulau. Padha-padha mung kiyeg ditakokno. Jadi kan UIN yang mahal itu anak gue kita coba dan Loh, gue Makom gue dihormati, dihormati. Moro dini di Pari pasalnya kena lalere, muriderekel. aku, kena laler batu Kuas masif, spark na Ya, tapi yes, aku sebagai wong alim, ya sibuk, ku allah awong, menikung, ku Oh, tak lama, ana buang alam, ku tak Ilma awak, yo, perso nak dunia yes, ta alim, tapi kok murid, eh, bulet. Dia isti- Tapi, murid Nah, kalau ya jenengan Allah, anak Masuk anak Walaupun wali <gadu> <gadu> saya wali-wali singa brek, kuri brek pun pengen aktif. Tiga puluh daftar wali singa kuma awan tadi, nyaman wari brek happy. Walaupun aman kena sayo, zaman akhir, murid taro ga ikur, zaman akhir, dunia wes rusak, masjid sepi, murid taro ga ikur, dia es ke tuh, nyana, sebuah Nabi wes ga pun, zaman akhir, cirinya ngulik, gue gue skenario tuh, dan rumah nggak sopo singa weh. Ngehabis ga pun, zaman akhir, pengen ngehe, nungarang ngono malahan ne. Kau malah kue nangisi Kau mau nanya saking pangeran sama nangkiri, Bule kau malah bok Kita kayak mau sota koro Wah hebat nabi nih jenar gusi Ngaperan akhir bulat, bulat kena Alhamdulillah jadi dah tinggal peran akhir bulat, cebule bulat Alhamdulillah sota koro suluk kaya bok Kau jangan jenengan bener Bener loh Tuh kau aslinya wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno wa ta'ala ngetokno mingdulum al kufri saking petenge kekafiran ilanuril islami maring nuri islam dadi nikmat terbesar adalah kowe ra ono dadi ono lan kowe mestine mungkin fi kufri mungkin kowe dalam kegelapan kekafiran tapi oleh Allah diangkat dislametno ilanuril islam maring cahyan apa islam weske yang syukur ana radi dhuwit lan ngopi sing pas-pas wah keren kenapa kok keren Sa'akwe ditegir es, Islam luar biasa. Wa hmm. inna hmm. minna <tuh> suhlilan <sesu> saat temene iku setengah sangking kesibukan. Yakfi kacukup kaing sirop. Wa inna minna suhlilan iku setengah sangking kesibukan. Yakfi cukup kaing sirop. <tuh sesu 'lilan> siropo ato ato ato ato at apani suhlan gawe kesibukan. Karena aku yang misalnya ke PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, Sibu. sibuk, Sibu, kau nobek toh? Atenggertong, atenggong sudah di sana. Super ke Sibu. Ke Sibu, apa kira? Apa ke negri, kira kerjaannya pabrik. Sama rokokan, kalo gitu, rokok. Yo, Sibu, nobek toh? Toh, ada yang enggak? Saya tak serikalah. Lenta kita apa murni? Oh, murni, kan? Saya boleh buat di saya, dua le di saya. Entah, Pak, takutnya pegawai negeri, Amin, Nuna, Nuno, ke saya. Lah, buat tengah, gusti. Sibuk setiap betoat, toh <tuk> ya. nggak swargo dien, toh nggak inna minas shukri yafiqat toat, toh shukurlah mala nefat toat, toh wa taala mukhtiyat toat dengan wataaliku ak thumul ashukri api-api itu gede-gede ini kesibuk, kesibukan. Kalau kita tak <tuk> kok kerja mau begin, sibuk, sibuk, toat, toat, toh begin. Ya dari keadaan. <tuk> <tuk> Oh, itu waktu atwas tinggi om, waktu wasopil haki, waktu wasong, gue sober loh, kau sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lapis khusrin, inlladina amanu, amilusolihat, waktu wasopil Oh, jadi makombe bos terkelas tinggi. Jadi sibuk, loh. Oh, mulai saja tuh cuma mendinganggur ya, loh. Sibuk, sibuk toat toat ya, boleh nyabari gak ada kalau Tuhan Tuhan menghati Allah Ta'ala, Tuhan dengan Allah Ta'ala itu azamul as'holi gede-gede yang sibuk jadi sibuk orang-orang ngulisih di muda orang-orang ngerti itu sibuk terberat itu ya Tuhan Tuhan lah Tuhan terberat itu nyabari keadaan wah betul Tuhan syukur itu gampang, orang itu menyalham Alhamdulillah gampang nyabari keadaan dia mau bojo, dia mau mongreng, sabar, wah hebat wah hebat, hebat Fato atu woi tak lama nggak deh, itu atu. Ibu kena kayak muri, yuk. Fato atu woi tak lama nggak deh, itu ati nggak watale. Ibu agdombol aswali, gede-gedenya biru-biru kesibukan. Buatin minimal ibrotilan, setengah sangking gawe tembung. Air idoh tidak kesih gawe tembung, tau gawe mau idoh, gawe nasihat. Yakfi cukup kain sirah. Nak kue kepengen tuh teladan, idoh lu teladan. Teladan tinggi, so kira-dak saya nolkan buang teladan, yaki cukup angin siro almu moto kematian, kematian cukup, igerotan apa nih, no, jadi teladan, aku nah, yang kepengen ya teladan itu doang mati, sing suka yo mati, sing jabat yo mati, sing menang pil kada yo mati, sing kalah mati, sing kereyo mati, mona mati, sing suka dipendem, sing melarat, yang nolok, dipendem, wis doa ya cari doa, kena, song suka yo pendem, yang no, melarat podoh ya tapi bayar usaha kesusu di bandem, podoh-podoh di bandem terus kayak kesusu ya rasa, ya tapi cukup kayak si al mau tuh kematian apa nih ibu tuhan, kata lada nanya itu tolong, tolong itu apa mana nih jomb, kalau doy, final mau tamu kematian ku ak domu mawa itu ku gede-gede nih mau itu, gede-gede nih nasihat dan nasih mareng